Yo, minasan, o oke, desu ko, ooh, wa the show, welcome back on my watch YouTube channel. Hmm, di video kali ini kan kemarin gua udah apa ya? Review terus udah cerita-cerita, ya enggak? Emm, um, tapi di kali ini gua mau undang beberapa teman, bukan temen sih sebetulnya. Mungkin ya, mereka udah... Um, tahu kita segala macam terus kita undang kita mau main tebak-tebakan sama mereka ya tebak-tebakannya apa kira-kira? stay tune oke okay? halo nama aku maria aku makeup artis halo nama aku nana Kata Anda siapa namanya? Jonathan Davis. Uh, panggil saya Jono. Lalu kak, kita lagi mantap tebak-tebakan nih. Nah, sekarang kira-kira ini dipegang-pegang dulu, didekat dulu, resapi, resapi dulu. dulu. Nah, itu kira-kira jamnya berasal dari mana ya? asal uh, pembuatannya? Arian ya. Iya. Gak tau dari, dari mana? Gak tau. Dari mana ya? Dari Asia, Eropa. Kayaknya Asia ya. Asia. Asia mana? Gak tau. <laughs> Yang pasti bukan Indonesia sih. Gimana? mana? Mana? Mana? Korea? Iya. <tuk> Oke. Nah kira-kira itu berasal dari mana ya brand itu? asal negaranya deh Jepang ya Jepang hmm. benar yeah. Sepertinya ini daerah-daerah Atlantik ini orient soalnya Orient soal namanya ini Iya orient soalnya kok <laughs> <berani> ya. iya. <laughs> <Orient soalnya. laughs> bisa <apa> hubungannya orient <laughs> <Express>. dan <laughs> Oriental Express Korian ini pabrikan dari Jepang. Oh Jepang ya masih. Ya dari Jepang. Kalo menurut kira-kira apa? Movement. Movement, movement itu machine, apa? Oh mesin jump. Emang pilihannya ada A B C nggak? Ya biasanya kan kalau nggak quartz atau metik. Automatic, automatic sebenarnya apa ya, okay. sih? Nah itu movementnya automatic sih kak. Jadi dia otomatis hidup terus. Jadi dia nggak oh, akan mati. mati kayak Aku ke kamu. <tip> What? Ini sepertinya otomatis. Otomatis. Ya. Otomatis nyala, otomatis, otomatis di kabel. Ya otomatis gerak sini, oh, gerak sana, sana. seperti yeah, itu. Yeah. Ya. Oke. Oh, secara aja apa? Kira-kira apa -kira, uh, mungkin quartz atau metik atau apa gitu mungkin? Kalau sepenglihatannya kak Nana. Kayaknya metik ya. Oke, okay, ya itu benar otomatis sih. Oke. Okay. Ya itu performnya nah, nah, apa nah, mas? Performnya. Otomatis mas. otomatik Otomatis. Berapa? Di anu jadi ya, aja, sekitar berapa gitu? Kayaknya lima ke atas. Iya, sekitar yes, tujuh juta. Okay. bisa gua pulang jam ya, tujuh jutaan. Orion, ya, kisarannya berapa? Kalian ya. kayaknya sih 5 juta ke atas. Kamu ya, kurang, dong? Sepuluh juta ke atas. Banyakan. 7 juta ke atas. 8. 7 juta ke atas. Saya rata juta ke atasnya. Deket-deket, hampir deket. Dua setengah K lah mungkin ya. Dua setengah K? Berapa dua setengah? Uh, juta lah mungkin. Iya. Bisa lah ya beli ya. Oh ya 2 bisa, 2 dua langsung. Dua, langsung. <laughs> <laughs> itu sih tujuh jutaan sih, mah. Yo. <laughs> ya, bisa sih, bisa. setengah ini ya. Mm -hmm. Ini kisaran lima juta. mungkin. Wow. Okay. Wow. Lebih keter kasih 7 jutaan oh meleset berarti Kira -kira kayak gitu bentuknya itu hmm. cocoknya nangkring di tangan cowok atau cewek? Kayaknya unisex deh ini. Oke okay, unisex. Gimana? Kok bisa unisex? Dilihat dari apa ya? Soalnya. Soalnya? Bagus aja kalau di tangan cowok atau cewek. Kalau di cewek kayaknya lebih cocok soalnya kayak talinya lebih eh strapnya kayak kecil gitu oh, kayak gitu. minimalis. Bisa sih pakai cewek. Ya? Kalau dilihat dari ukuran kisnya ya? ya, iya, mungkin bisa, tergantung si cewek suka apa enggak yes. modelnya. <laughs> okay. It, itu tadinya kan buat cowok lah, cewek, atau cowok. Buat cewek atau kayaknya sih cowok. Hmm, kamu suka nggak ya kira-kira sama itu? terlalu manly sih. terlalu manly, ya. iya sih itu emang buat cowok sih rata-rata ya. stressnya kira-kira apa itu? letter juga ya. Kulit kan, iya, iya sih, itu kulit sih, kulit apa? Kira-kira ya, kambing oh. <laughs> sapi, sapi iya, iya, iya, boleh, boleh, saudari <laughs> juga boleh sih. <laughs> oh iya. Keren. Itu kira-kira untuk uh, cowok cewek ya? oh ini cowok ini, cowok ini pasti cowok, ya? cowok, ini, pasti. cowok banget Bisa anda yakin, ini. Itu? Apa yang anda yakin? dari ini nge style, style? apa ini strapnya ini oh, penambahan okay, strapnya iya. ini uh, lebar sih ini sepertinya. coba ah, dulu dulu dong. Coba dong dulu. Uuh, ganteng ganteng. ganteng sip ya. materialnya material strapnya kulit kulit kulit apa tau? kulit apa? kulit, <laughs> kulit kamu. <laughs> <Yeah>. <laughs> strapnya, strapnya letter kualnya hmm. apa itu? sama ini kayaknya. Letter, ya. letter juga ini. Yeah, yeah, yeah. nah untuk harga sendiri di rinse berapa kira-kira? seiko seperti itu. Um, maybe. maybe. itu seiko recreation dan itu Limited Edition, dia yeah, hmm. bisa di. Limited Edition. Mm -hmm. Berapa ya harganya kira-kira? 3 juta. Tiga juta. Mm, 35? puluh yeah, lima. Ya memang, repet sih tiga puluh empat juta untuk. Tiga puluh empat juta. Yep, itu Seiko Alpinist Recreation dari tahun sembilan belas sembilan, jadi oh. harganya tiga puluh empat jutaan. I see. Mau beli? Mas, beliin? Iya <laughs> okay. Tapi ada syaratnya kalau kamu tahu di ini tuh Sekitar dua an. Dua puluh jutaan Dua ya. puluh jutaan nah, us, Kurang mas itu tiga puluh Seko, tiga jutaan ke atas. Hmm? Salah, juta ke atas Salah dong Lima juta ke atas Seko nah, juta ke atas Sepuluh juta ke atas Ya, Berapa <laughs> gitu harganya tiga puluh empat juta? Tiga puluh empat juta? Ya, masalah, ya, sumpah, bisa, sumpah ini sungainya tiga puluh empat juta. Wow, wow, mahal banget takut <laughs> kalau menurut hemat Anda. Uh, ini karena aku lihatin limited edition ya. Yeah, yeah, yeah. Sepertinya ini di angka dua puluh lima ke atas, kayaknya yeah. iya, yeah, itu nambah belas. Itu tiga puluh empat lebih tepat. Uh tiga puluh empat ya tiga puluh empat juta anda bisa sudah bisa bawa pulang si limited edition wow itu. keren Itu kira-kira dari mana asal jiwanya? Ini mido ini ya, ini dari Eropa, kayaknya. Iya, Eropa. tepatnya Eropa, di mana? Eropa, mana Eropa, Pakitung, Lord, atau <coughs> hmm, mana ini ya? Mungkin Skotlandia, Skotlandia. Mungkin. <laughs> mana ya? Benar oh, ya? Swiss. Oh, Swiss ya? Swiss, ya. Itu kan ada Kakak gak Swiss, oh. mido. Mido dari mana ya? cari katanya seneng korea, tapi gak tau mido gimana? oh iya dari korea mungkin eh. dari korea belum ditemukan itu buatan swiss itu itu ada tulisannya di bawah gak ada? oh iya yeah, swiss yeah, Oh iya swiss nah, Oke. Okay. ini swiss meat okay. terlihat ya dari dialnya ya yuk mas, swiss meat nah, jangan diliatin nanti dia salting loh mau lama-lama diliatin apa? Ya? Itu jam. Iya. <laughs> Itu jam. Dari mana asalnya dia? I don't know. I don't know. You don't know? Mm, no. It's from my heart. <laughs> oh. Oh, <yeah. laughs> no no. Ah, momentumnya apa dia ya? Terpampang jelas. Automatic. <laughs> iya sih. <laughs> Oke. Okay. Automatic yang. Terlihat sih. Oh, ya dari? nya Sembutnya... oh. Perputaran jarumnya itu semut sekali. Semut <gat> <smooth gat> mulus. Kayaknya anda otomatis <gat> Ini sebentar. Ini sih otomatis. Oh Otomatis iya. oh. ini, Mas. Strapnya. Ada <gat> apa itu movementnya? nya, Movemen -nya... Ya. bergerak berdasarkan detak jantung atau apa detak saat... hati yang bergetar yang bisa membuat otomatis. Ya. Nah, itu otomatis, ya, ya. Tapi itu kira-kira harganya berapa sih? wah ini harganya juga sekitar 40-an lah mungkin mm. so expensive lah itu cuma 23 juta. oh malah lebih murah ya? iya lebih murah iya mahal tuh kan nominalnya 20 nih. ke atas Ia, siap, merekat, ya. 23? 23. 23. sekitar 8 mungkin? juta juta mas Nido, Swiss Made, Rubber, Automatic Puluhan juta sih Nah dari sekian banyak jam ini Kamu kalau mau dikasih, beli yang mana? Hmm. Mau yang mana? Meskipun Seiko paling mahal tapi suka yang ini sih Kenapa itu? Arian Kenapa? Lebih kasih aja oh. Emang mau kamu kasih atau mau kamu pakai sendiri? Kasih lah Kasih ke siapa? Yang ini sih. Yang mana kok paling paling mahal ya? Yeah. <laughs> kok paling, paling mahal. Kenapa kamu pilih itu? Lo kan disuruh milih. Iya, makanya aku tanya, alasannya apa? Ada karena apa? Karena apa? Ini kan biar um, biar, biar gampang lo bilang. Aku suka aja sama modelnya. Karena, oh, model. Yeah. Kenapa kamu suka model seperti itu? Kena minimalis. Ya, iya sih yang tengah mana ini lu kok main tengah main ya. ini stress apa, apa ini ku apa namanya rubber rubber tapi, rubber tapi ini kecil oh, tapi ini kabel. kecil soalnya seperti kabel jadi, oh, jadi okay. tetepnya inget kabel okay. gitu loh, iya okay, okay, okay. mainnya kecil terus ada kabelnya ini juga kan iya kabelnya iya jadi, ya, jadi ya, kayak ya. lebih apa ya Enggak seperti biasanya unik itu aja unik lah saya pilih itu Sepertinya saya pilih mido. Yang mido malah ini. Ya. Iya. Alasannya kira-kira? Um, dia bener otomatis tapi back case nya ini um, menandakan dia ini anu uh, stabil lah, kuat sih. Oh gitu. Kuat kuat, oke. Okay. Uh -huh. lebih lebih enak pakai Betul, gitu. betul mas. Yo, gimana tadi tebak-tebakannya, seru enggak? lumayan seru sih menurut gua menurut kalian gue serain sama kalian aja tapi anyway dari tebak-tebakan tadi kira-kira udah tahu kan mana yang paling disuka ya enggak terus kira-kira harganya berapa terus kenapa mereka tadi milih yang ya mereka pilih itu nah mungkin dari video ini juga kalian mungkin bisa measure ya seandainya Oh kayaknya jam itu oke okay deh buat gua gua mau beli deh atau mungkin Bakalan masuk wishlist gue dah ya. It's okay. Gak apa-apa. Itu pendapat dari mereka-mereka tadi. So. Buat yang baru nonton. Terus. Kalau seandainya emang. Menurut kalian channel ini oke. Okay, buat kalian jangan lupa subscribe. Ya. Terus. Jangan lupa juga. Mm, nyalain loncengnya. Buat yang udah jadi subscriber. Yang baru. Yang. Yang lama. Atau yang udah bangkotan banget. Loncengnya juga. Jangan lupa dinyalain. Ya. Karena. Biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita, terus nggak ketinggalan kalau seandainya salah satu tayangan ini ada surprise, surprise seperti biasa. Oke, okay? kalau ada pertanyaan atau yang lain-lain, bisa tulis di kolom komen. Yang nggak suka bisa klik dislike aja. It's okay, tapi gak usah, gue nggak saranin sih. <laughs> Oke. Okay? I think that's all folks for this uh, video and see you on the next video Jaaane